Kau putuskan cinta di malam sesunyi ini Hanya titik air mana mengiringmu pada Dia yang pertama menyentuh hatimu Pertama menyentuh yang pertama menyentuh hatimu akan di kau pergi kembali padanya dia yang pertama menyentuh hatimu